Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menyaksikan sejarah dunia hanya di channel platpg pelitang. Terungkap sejumlah fakta tentang video viral yang menampakkan cahaya putih terbang di atas gunung Merapi. Peneliti pusat Antariksa dan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengaku kesulitan mengidentifikasinya. Menurut Brin, hal ini lantaran video tersebut kurang begitu jelas. Kesimpulan sementara, Brin menyebut benda bercahaya putih tersebut adalah benda antariksa buatan. Berikut rangkuman faktanya melansir dari kompas.com dalam artikel viral video benda bercahaya putih terbang di atas gunung merapi, Brin benda antariksa buatan satu viral. Unggahan video yang memperlihatkan benda percaya putih terbang di atas gunung Merapi viral di media sosial Video itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @merapi_uncover Merapi Uncover Rabu 251 2023. <tuh> Fenomena Merapi 2401 2023, demikian keterangan yang dituliskan akun Instagram tersebut dalam video yang beredar tampak benda percaya putih melayang di atas Gunung Merapi Benda putih itu terbang dari sisi kiri dan bergerak menjahit Gunung Merapi Hingga Kamis 2601 2023 siang Video itu telah disukai dari 7.000 kali dan dikomentari lebih dari 240 kali pengguna Instagram Dua benda antariksa buatan Peneliti Pusat Antariksa dan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andi, Meng... Andi Pengerang, mengatakan cahaya putih itu kemungkinan adalah benda antariksa buatan. Hal itu didapat dari hasil diskusi internal kelompok riset benda satu antariksa dan gangguan satelit pusat riset antariksa BRIN. Info yang tersedia di video termasuk waktu bisa jadi tidak akurat sehingga menyulitkan analisis kejadiannya, kata Andi saat dikonfirmasi Kompas.com Kamis siang. Tiga kesulitan identifikasi, ia menjelaskan, video tersebut diambil menggunakan kamera inframerah sehingga sangat sensitif dengan cahaya seredup apapun, tetapi citra yang dihasilkan adalah hitam putih. Tidak ada satupun data PC, satelit, hujan meteor, komet maupun asteroid yang lintasannya cocok untuk dengan apa yang terlihat di video kata dia. Andi mengungkapkan data orbit benda jatuh antariksa buatan yang dapat diakses pun juga terbatas. Jadi, jadi kami belum bisa mengidentifikasi lebih lanjut objek apa yang melintas di Atas merapi tandasnya, oke, terima kasih, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.